Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Tentunya kita ke kabar pertama persahabat ya tentunya bangun akan menginfokan kepada kita semua Jangan sampai lupa untuk selalu menyaksikan acara jodoh wasiat bapak-bapak kedua persahabat ya di antv Kita sebagai fans Leslar Law persejati harus selalu kompak selalu solid menghukum karya-karya dari idola kesayangan kita dan ke kabar berikutnya, ada kabar terbaru, ini tentunya bakal dikasih vitamin kembali dari Rizky Bilar Akan hadir vlog atau video terbaru di channel Youtubenya, nya Pak sahabat ya Kita lihat aja, tentunya part kedua kebongkar semua jam 3 sore ini Pak sahabat, jangan sampai ketinggalan nih Untuk menyaksikan video terbaru, kejutan baru, vitamin baru dari Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan, para sahabat kita mendapatkan kejutan bahagia, persahabat ya. Mudah-mudahan saja kita mendapatkan kabar baik dari Lesti dan Rizky pilar Mungkin itu informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.